Oke okay guys, hari ini kita akan review makanan. Kita akan beli takjil. kayak eh, aku pengen makan jalan kote telur guys. Itu enak banget sumpah. Oke, okay. kita pergi ke tempat penjualan takjil. Oke, okay. kita siapkan dulu tas sama duit tentunya. Aduh, di sini tuh sebuah pakai duit bro. Kalau oh, nggak punya duit ya aduh, sorry aja, tak bisa makan di sini. Oke, okay. kita siapkan dulu. Sampai ketemu di sana. Go. Koti telurnya enggak, Bu? Ini berapa satu? 25.000. 25.000. Ah 25.000 berarti beli 15 lah. Nah, ini jual koti telur, Guys. Nah, ini banyak lagi menantingan. Yang biasa, 45 ribu. ini 45.000. Kenapa nih? Biasa 45.000. 45.000. Oh. Ini jual bukan di sini aja, tapi banyak banget tuh sampai sana, Bro. Sampai sana. Tuh Nih bro, gua tuh nih bro Tuh, disana sih? Dan sebelah kanannya tuh masih banyak lagi semuanya oh. Nah, aduh aku lupa bawa masker bro Jangan ditiru ya Eh, ketirman di Pendol, dua Dua nah, Sebuah, seger nih be. Eh, Oke, okay, sebuahnya satu lah boleh Berapaan? 10 ribu, 10 ribu. Nah, Berapa? Dua Lihat Ya, boleh. Ini pisang apa nih, Bu? Sambal anda. Sambal anda nih. Ini juga banyak ikan ikan udang masuk Ini bukaan nih. keren dong ya boleh-boleh bukanya sampai subuh, bu enggak enggak tapi selesai buka oh. jam 6 saja sampai berarti cuma buka aja ya sepanjang sana jalan sana Bro, itu penjual takjil banyak kali. Kiri lagi penjual takjil juga. Pokoknya di sampai tuh ramai banget ya. Nah. Apa lagi? Dah, itu aja. Berarti dua lima kan? Ya. Oh kita udah dapat takjil bukan? Ini kita udah beli jalan kote telur. Enak banget pak sama S 2 nah, sedap. Ini sepanjang jalan banyak yang jual takjil. Pokoknya gua ya, yang kalian akan bingung guys pilih takjil mau takjil di mana bukan karena di sini tuh semua banyak yang jualan ta'jil menu ta'jil yang sedap-sedap bro jadi pokoknya well, lu harus sedia duit banyak-banyak lah untuk beli ta'jil di Maghambar oke okay? oke okay, gitu udah nyampe lagi di Mako Utara oke okay, kita masuk ke ruangan dan kita nunggu buka guys okay. kita luar belakang ya tinggal nunggu buka puasa guys udah agak sabar lagi kalau beli tak jadi sambal lu harus bawa banyak banyak guys karena di sini itu banyak makanan yang sangat buat biasanya sangat menggoda jadi kalian nggak akan puas untuk beli satu jadi kalian harus beli banyak tapi ya perlu kalian khawatirkan di masamba ini guys yaitu makanan-makanan yang udah di apa ya digoreng ulang kayak di Makanan yang udah setengah basi gitu Itu yang bahaya banget Oh ini sendoknya udah kurang meyakinkan banget Sendoknya kotor sekali bro oh. Mudah-mudahan aja kita nggak ke makanan ke aja Oke okay, guys, Alhamdulillah bang udah buka pasar nih Ini udah pertengahan lupa gue udah di ngerekam Oke okay. okay, aman semua kok Mudah-mudahan aman semua bro Semoga kekuasaan kita hari ini dapat berkah dan dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke kita habiskan dulu kita lagi makan jalan telur. kode telur telurnya mana oh itu tuh ada telurnya guys ini eh, sangat sedap bro kita masukin lembuknya ya baru kita makan okay. ya oke udah banget bro gue akan makan ya kayak anak kecil gitu bro. memang bro jalan kota telur tuh paling favorit lah paling yang mantap rasanya. Oke, kita coba di jalan kota yang biasa ya ini jalan kota yang biasa guys lebih kecil daripada jalan kote telur ini. Tuh. ini telur, ini biasa yang biasa tuh cuma, ternyata tuh mie sama ubi doang. Gak usah mortal juga nih ternyata. Hmm. Mantap. Kalian harus buka puasa juga dan nyobain. Jalan kota telur diri guys, itu sangat enak banget. Ini semuanya ada pepayanya. ini nggak tahu buah apa nih yang putih nih. Terus pepaya, terus buah naga, asal naga-naga doang. Ini sangat enak banget, segera bro. Baru dipadukan dengan jus lho. apa tadi? marjan lemon oke okay, gitu aja guys video review makanan saya di uh, masamba ini di tempat takjil tadi ya cuma segitu aja karena saya diliatin orang jadi saya tuh masih kurang pede guys jangan lupa subscribe dan terima kasih buat kalian yang udah subscribe guys thank you aku pamit